Halo sahabat Halome Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang AWS Global Infrastructure. Yuk kita mulai course Dalam course ini kita akan belajar tentang cloud computing dalam bahasa disebut komputasi awan. Dan juga cloud computing service provider yaitu AWS penyedia layanan komputasi awan. Kita akan mengeksplorasi layanan dan teknologi AWS agar kita tahu bagaimana AWS digunakan untuk mensupport bisnis-bisnis di seluruh dunia, dalam modul ini kita akan mereview dasar-dasar cloud computing. Kita akan mempelajari manfaat cloud computing dan alasan mengapa perusahaan mulai beralih dari on-premise computing to cloud computing. Ini berkaitan dengan layanan utama yang ditawarkan oleh cloud computing provider. Di sini, kita akan mengenal beberapa teknikal terminologi. Ada cloud computing, Amazon Web Service, cloud storage, dan server. Cloud computing adalah pengiriman compute power atau daya komputasi, database atau basis data, storage atau penyimpanan, aplikasi, dan IT resource lainnya sesuai permintaan menggunakan internet dengan harga bayar sesuai pemakaian. Jadi di sini kata kuncinya pay as you go pricing. Setiap kali kita bekerja atau menyimpan informasi secara online, misalnya mengirim email atau menonton video streaming, ini berarti kita menggunakan komputasi awan. Amazon Web Service. Amazon Web Service adalah platform yang menyediakan berbagai layanan komputasi awan. Di video catatan belajar, channel YouTube Halo Mail Studio, ada video berjudul My Learning AWS Academy Introduction dalam video ini juga dijelaskan mengenai apa itu Cloud Computing dan apa itu Amazon Web Service. Link video akan disertakan di dalam deskripsi dari video ini. Jadi teman-teman dapat mengaksesnya. Technical Terminologi yang berikutnya adalah Cloud Storage. Cloud Storage adalah menyimpan data menggunakan penyedia layanan cloud atau Cloud Service Provider Berikutnya tentang server. Server adalah komputer yang dirancang untuk memproses permintaan dan pengiriman data ke komputer lain melalui internet atau local network. Di clouds, server di oleh outside provider atau penyedia luar yang diakses melalui internet. Jadi mengapa bisnis menggunakan cloud computing? Ini manfaatnya. Bayar lebih sedikit saat memulai bisnis. Bayar lebih banyak seiring pertumbuhan bisnis. Di sini kita bisa berhemat. Lalu yang kedua, layanan lebih murah karena biaya tersebar di banyak pengguna. Yang ketiga, compute power dan storage scale. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, karena yang dibayarkan hanya untuk yang kita gunakan saja. Selanjutnya, lebih cepat dan lebih mudah ketika perlu menambahkan sumber daya saat kita membutuhkannya. Selanjutnya, cloud provider akan memelihara, mengamankan, dan menjalankan komputer dan fasilitas untuk layanan cloud-nya. Ini sangat membantu sekali. Yang terakhir, sangat mudah untuk merilis aplikasi dimanapun karena semuanya online. Jadi di sini kita memungkinkan untuk mendunia dalam hitungan menit. Kemudian jenis-jenis cloud service. Ada tiga, infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Infrastructure as a service ini compute power, networking, dan storage atau penyimpanan yang disediakan melalui internet. Untuk di AWS contohnya adalah Amazon Easy2. Kemudian platform as a service ini adalah tool yang disediakan melalui internet untuk membuat program atau aplikasi. Di AWS kita mengenal ada AWS Elastic Beanstalk. Dan untuk software as a service ini aplikasi dan program yang diakses dan disediakan melalui internet. Contohnya ketika kita menggunakan YouTube ini, kita menggunakan layanan email seperti Gmail, ini adalah software as a service. Sebagai penutup, ada aktivitas, berarti kita sudah memahami apa itu cloud computing, manfaat cloud computing, dan untuk real world case study dari perusahaan yang menggunakan layanan AWS, teman-teman bisa mempelajari di link ini. Sehingga bisa mengetahui keuntungan yang mereka dapatkan Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih